adalah spesial buat semuanya warga Madura selamat siang menuju sore kita nyanyi asik-asik kita nyanyi asadu satu buat bunga-bunga sosialnya ya. Terima kasih sekian bareng itu di sini. Monggo kembali. Terima kasih. Amsinya Indonesia, Bangkalan, keluangan tanah merah Dace. Serli K D I D. Yes, right. Jangan Juga bersama Cumi-Cumi untuk bangkalan yang saya cintai. Kali ini satu persembahan kembali bakal diberikan untuk Anda adalah memberikan yang terbaik. Lewat satu penampilan dari Angel, Emi Tasari. Emi Indonesia, kita goyang kembali. semonggo non-angel. buat bahku Sampai Abah Haji Uce dari Bangkalan yang makin top sukses selalu untuk Anda ya. Juga tergelegarnya Bumi Bangkalan terkhusus ini dari Keluangan Tanda Merah daja atas dodongan musikal rintal yang datang dari Bumi Tuban, Jawa Timur, Kibayan Dodot dengan benderanya Cumi Cumi Production Odorintal. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda artis yang pertama kali yang bakal menyapa tanah merah, yang bakal menyapa bangkalan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 Ma. Amin Kali ini lanjut lagu yang kedua Spesial dari album Adela Monggo Punopi Cumi-cumi, untuk bangkalan tercinta, Fira Azahra, Ade. Ade. Buat adalah Jangan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 ini satu persembahan kembali bersama kompak production juga cumi-cumi untuk S.A.J. Madura yang makin kompak tak kasih idola anda di malam hari ini bakal menyapa ada Arneta Julia Ade, Ade. Ade. non-peseknya Indonesia, semoga non-pesek semangat dong semangat Halo yang di sana You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal overcome do tests and trials love renew yeah we've made it we've always been proven true we've always been proven true still the one that tries to steal our hope tries to make us numb but our love has over Overcome, and you, my dear, you are my prize. When I look into.